Yuhu, welcome back Balik lagi bareng sama gue Siamet guys ya tentunya Kali ini gue gak main dulu, guys ya. Kalian mau mau bagi-bagi info Mau bacain RTP buat kalian Tentunya RTP-RTP gacor hari ini Di Bonanza 138, guys ya Dan event-event menarik di Bonanza 138 Banyak banget, guys ya Event menarik di Bonanza 138, guys ya. Dari klaim deposit dari giveaway tanpa diundi, aduh, gak dimanjain tuh. Ini kali ini gue sekalian baca-baca RTP, prediksi, slot hari ini, slot gacor hari ini, guys ya. 31 persen, coin pong 82 persen, WD, kakek bos. Kakek nih bos, si kakek si Umat lagi gede RTP nya lagi hijau Bos lagi lurus lempeng ini sama dengan si cabe-cabe sejuta umat bisa starlight Princess pun aduh di tinggi banget ini tahu bisa ini tuh ini dua ini ih pencinta sejuta umat bisa cuma pasti suka mereka karena ada petir-petirnya gisya sweet bone aja 75% Sweet Bonanza SMS 65% Kemudian, Aztec Games 20% Piramid Bonanza Oke okay, Will West Gold Tor Tor Tor Wih, Mainannya laki lagi hijau co. Mainannya laki lagi hijau Nah gue sambil Kalau sekolah ke bawah Gue sambil Kasih tau hmm. Event-event menarik di Bonanza Nah di aja 138 itu lagi ada yang namanya event claim deposit buat new member, wih Buat new member kalian minimal depo 10.000. ini Minimal 10.000 dapat bonus lagi. Bonusnya berapa bang? Kalau buat new member kalian depo 10.000 dapat 10.000 lagi. Widih enak banget bisa Nah, kalau kalian depo 50 itu dapat 25. Itu buat new member. Widih gila enggak tuh kalian modal Rp10.000 udah bisa becek-becekin inces cowok nah kalau buat old membernya kalian cukup depo 50 dapat 20000 caranya Bang caranya kalian tinggal pakai kode referral dari gua ya kodenya Rizal Pijay tar gua taro link di deskripsi kalian tinggal join aja di grup komunitas jamet ya. Nah di bonanza pun lagi ada yang namanya giveaway tanpa diundi, gimana bang kok bisa giveaway tanpa diundi biasanya giveaway kan diundi bang, iya bang di bonanza nggak ada yang namanya undian undian bang, kalian tinggal depok doang dapat mau sweater hoodie bisa, guys gampang banget caranya, biar lebih jelas, dadeh, gak biar bikin penasaran kalian guys ya. Kalian langsung join aja di grup komunitas Jamet, guys ya. gua taruh link dipincat di deskripsi. Kalian langsung join aja, guys ya. Langsung tanya-tanya, jangan sungkan, coy. Malu bertanya sesat di jalan, bener nggak Cok Bener dong. Angkanya langsung tanya aja, guys ya. Ini WD Ini tuh terus dibuat aja tuh kalau kalian pengen yang namanya lihat-lihat RTP hari ini gacor kayak nggak susah coy, gampang banget mudah banget. kalian tinggal masuk ke webnya, nah itu di atas ada Slot kalian tinggal klik, kalian bisa pilih, kalian mau Pragmatic lah, PG shop, Habanero dan yang lainnya kalian bisa pilih, kalian bisa lihat bisa. nah untuk kali ini gue cuma bagi, gue cuma scrollin bacain RTP di Pragmatic Play, guys ya. Nah, udah intinya kalian langsung join aja, deh, guys. Di grup gua, di komunitas jaman. Karena eventnya banyak banget, kok Lu modal gua ceban 10.000 bisa main ini, ini, ini, ini, ini, ini. Si kakek sejuta umat bisa, aduh. gila cok cok, Apalagi kalau JP, nah. Itu di aja 138 buat member baru itu aduh gila-gilaan Cok serius. Dibikin manja. Ini tuh udah terpampang nyata loh. Jelas nih. Lihat dong. Anti rungkad gacor klub bos anti rungkad enggak tuh. Makanya guys ya, langsung join bos. Tuh, lihat RTP lagi bagus. Kalian tinggal langsung masuk web kayak gini kalian langsung udah lihat bisa lihat RTP-nya guys ya. RTP slot hari ini coy. Nih. Gue pragein ya. Di sini tuh lihat. Ini game-game di Bonanza guys ya. Kalian bisa cek semua RTP-nya Habanero, Pragmatic Play, Microgaming. silahkan guys ya. Tapi untuk kali ini gue cuma bacanya di Pragmatic Play guys ya. Oke, okay. jangan lupa tuh di Bonanza gue ingetin lagi, gue ingetin lagi banyak banget event-event menariknya ya kalian mau hoodie seperti punya gua yang kemarin Ih, bagus kan hoodie iyalah coy nggak kaleng-kaleng hoodie gak kaleng-kaleng koreknya ini keren coy. sumpah gua yang udah punya karena gue yang udah punya Gisha. keren banget makanya langsung aduh, langsung join aja gisa langsung tanya-tanya kayaknya gua udahan dulu gisa gua mau cobain ini si kakek masih si ini lagi ini lagi bagus banget bisa Gue langsung cobain main-mainin, gua kontenin hari ini. See you next time di video-video gua selanjutnya. Bye bye.